mati Cakuli <laughs> mobilnya enggak kuat sumpah. Eh dorong-dorong, Pak. Oke, okay. dorong. Kita Coba deh. Pakai ini. Kalau bener, terbang pasti naik gitu jadi aduh oke <laughs> yeah. oke okay. okay, bisa bisa bisa bisa bisa bisa oke okay. eh lah lah lah lah lah Eh, ke mana ya? Oh, ini apa? Oke. <tuk> Ih. Lah. Lah. <Lep. Lep>. Kempas <tuk> <tuk> <tuk> banget. <banyak. tuk> eh, gua. Kan tembak bare tadi. Oh, gitu. Punya bar, kan dia punya barang balas, Bro. Okay. <lankan> iya ente bayar loh hah? kalo ente ngeledakin setawannya ente bayar ya? leh enggak tau gimana caranya? enggak ente bayar gak? di sana ada uang kurang gak? hmmm aneh aja enggak tahu tadi uangnya berapa enggak kayaknya enggak tahu sih hey. Ntar ini kan first person gimana? Wih, first person dong. Eh. Eh, 근데. Apa? Apa? Udah nge-drift enggak? Iya, nge-drift terus. Ya kan. Minggal. Bannya bau apa gitu. Banyak. <laughs> Gak ada bannya ini, velg doang ini. Iya yeah. iya. Literally ini masa nggak bisa maju sini? bentar harusnya bisa nih, malah mundur aduh mudur, mudur. aduh aduh iya iya eh eh aduh mobil saya mobil oh, meninggal oh, eh, eh. eh. aduh udah enggak Udah berhenti-berhenti tuh Berhenti-berhenti <tuk> durability deh <tuk> oh. Oh, <Allah. tuk> Orang tolol. Apa? kok bisa delapan nih? hah bisa kok? oh, Lep, aneh bintang satu loh. nah mana? Lep, di, aneh masih dua dua gitu loh. belum muncul. Loh. ini belum muncul Lep, di mana nah itu bisa nggak ditembak? nggak bisa. bisa. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, deket oke, ya? lupa oke, oke, oke, oke, oke, kemarin lupa lupa oke, <gak> Entah. Ayo coba. Oh, ya setan coba. Ayo. ya. Iya. Oh bukan. Ayo. Bukan deh. Ya. Cukup, Cukup. Cukup manis. T oh. O C K. Jorok. Jorok. <laughs> Dari sini kelihatan gitu loh. Di ya, mana? Oh, iyalah. Cara S berapa ya kelihatan? Sini udah kelihatan. Masih kelihatan, masih kelihatan, masih kelihatan, ya, masih kelihatan. Memudir, gitu, memudar. Oh iya, oh udah hilang, udah. Biasanya hilang. Ah, ya muncul nih Segini masih muncul. Oh iya, ya hilang. Kalau udah sniper dari sini, buset, coba sudah sniper, Dah hilang đều đến lắm em ạ.